Selamat malam kembali lagi di Jagat Ganda Mayit Oke kali ini kita melakukan penelusuran di salah satu kota di Yaitu Yogyakarta bersama ilustrator dan tim Jagat Ganda Mayit ya mas, ya, ya. Gimana, gimana, mas? Oke kali ini gambar, ya? Oke siap tidak apa-apa mas Oke kalau boleh tahu ini Malam ini bertepatan dengan malam Jumat ya, Mas. Iya, tanggal berapa ini? Ini sekarang tanggal 29 September 2022. Oke dan sembari Mas ilustrator menggambar, kita akan bercerita tentang first experience yang telah kita jalanin di sini, Mas. Awal tadi kita sudah jalan-jalan dan berkeliling di tempat ini dan akan digambarkan ini apa mas bisa dinamakan apa ini uh, yang yang saya tangkap di lantai satu ada dua sebenarnya Pak. ini salah satunya yang saya tangkap nih bukan-bukan yang yang semuanya gitu oke baik kali ini sembari menunggu Gambar selesai, kita akan bercerita sedikit apa saja yang pengalaman yang telah kita lalui di sini. Oke, pertama kali saya datang ke sini, apa ya, Mas? Kayak sepinya itu kerasa, iya. um, sepinya kerasa sekali, agak, ya? agak. agak kurang enak lah hawanya. Cuma ya, nggak apa-apa, namanya malam-malam dan apalagi nggak bukan bertepatan dari malam minggu okay. enggak, malam minggu sih malam jumat, malam jumat. nggak karena mal, apa ini tadi kan kayaknya mau hujan terus nggak jadi jadi apanya agak agak beda berarti itu menambah kayak apa ya mas suasana yang mendukung atau suasana yang bagaimana mas kerasnya uh, lebih tepatnya kan kalau mau hujan jadi jadi, biasanya kalau hujan terus nggak jadi, itu kan uh, hawanya jadi lembab. Nah, kalau lembab, itu biasanya uh, nambahin mereka untuk ya, energinya nambah lah. Oke, oke, Mas. Oke, jadi kami datang ke sini tadi pukul 21 ya, Mas ya, dan sekitar sembilan malam, sembilan malam. malam, dan kita melakukan keliling sekitar. 45 menitan ya mas ya, ya empat lima ya, menit tidak sampai satu jam bersama tidak berdua tapi di sini ada beberapa teman ya tim ya mas, ya, ya. ya tim, tim Jagat Ganda mayat yang alhamdulillah ini bisa berkumpul di kota Yogyakarta untuk melakukan uh, apa namanya nih ini explore <tuh> ya jalan-jalan aja. aja tapi sesekali mumpung ada di sini kita ambil ambil gambarnya di sini terus ya kita bisa uh, cari tempat-tempat yang apa ya katanya katanya banyak banyak hal anehnya kita coba coba gambarkan sedikit aja di sini oke dan mungkin untuk warga jogja sebenarnya kalau lihat tempat ini ga asingnya ya mas ya dengan footage yang kita tampilkan ini Ya. ya, Salah satu gedung di Yogyakarta yang merupakan sudah tutup dan sangat besar sekali, Mas. Uh, oh, saya, saya kan bukan orang Jogja. Ya. Jadi, kalau kalau sini pertama kali rasanya kayak ini, ya, kayak yang kalau di Surabaya itu ada namanya apa, ya, pabrik, apa itu, lupa, lupa namanya, hampir sama kayak di sini jadi uh, vibe-nya sama Cuma mungkin Hai uh, isinya-isinya agak agak beda dikit Hai dan ketika kita datang ke sini tadi sudah apa ya oh, sudah melakukan Oh Mas kalau gitu namanya Mas interaksi itu apa izin yang, gitu ya masih ya hose, no, izin dari mereka loh ya yang, yang penghuni sini Mas bukan penghuni sini Uh, yang ada di sini aja bukan kalau ngomong di sini, karena uh, rasanya, rasanya loh, ini rasanya yang saya rasakan itu gak cuma ada di sini yang, yang ngumpul jadi kalau ngomong penghuni di sini, ya ya kurang tepat lebih tepatnya uh, yang ada di sekitar sini dan kita tadi sudah mencoba untuk mencari pintu untuk masuk tapi sayangnya tertutup semua Mas di sini terkunci dan akhirnya kita ini berkeliling di sekitar gedung depan samping dan belakang ya kan tetapi itu tidak mengurangi rasa semangat ya Mas ya ya dan banyak ini setelah penusuran tadi jalan-jalan tadi itu tempatnya kayak terbengkalai banget ya memang tutup ya ini ini gedung apa update ini ini kalau berdasarkan Urban Legend sih gedung mas Gedung yang udah gak kepakai karena Kasama, Kepotong bau jalan Memotong bau jalan Oh ini kayak Mangkrak gitu ya Ya Mangkrak Salah satu gedung universitas di Yogyakarta hmm. Jadi uh, Setelah saya kesini tadi banyak Kayak ini Apa? Apa namanya kaca pecah Yang Kalau dari, dari luar Mungkin bukan ya Dari luar itu kayaknya yang di dalam kaca-kaca di dalam uh, dibuang terus ditaruh di luar gitu jadi jadinya uh, terus orang-orang yang dari sekitar sini kayak mungkin ini mungkin dipikirnya tempat terpenggal ya jadinya uh, kayak ya yes, buang sama di sini aja gitu Oke ini merupakan salah satu experience dari mas ilustrator sama boleh disebutin namanya nggak, mas oh, jangan jangan jangan oke oh, oke okay. okay, dan ini juga kalau saya pribadi merupakan pengalaman pertama kali mas kalau jelajah kayak gini dulu ya, pernah ya. dulu pernah jangan, pas adis. pas ini pas saya ikut pramuka itu kan saya dulu pas sekolah ikut pramuka ya pernah kayak jelajah malam cuma kalau jelajah terkhusus untuk mencari hal-hal kayak gini kita eksplorasi hal goib ini ya baru ini mas yang ngerasain Uh, ini juga pertama kali sebenarnya, cuma yang didokumentasikan. Oh, berarti ini pertama kali samen juga, yang langsung live gambar di sini juga gitu yeah, ya Mas? Yeah. Biasanya kalau uh, di sini cuma lihat aja biasanya, kalau kalau kayak keliling-keliling itu cuma lihat aja tempatnya, oh, ini ada ininya, adinya. terus ya jarang saya gambar juga karena mungkin ada yang kurang suka di gambar, terus. Ada yang gak mau digambar? Ini ini sudah izin, katanya bol boleh. Katanya oke. Ya. Kalau boleh tahu, ini sosok yang digambar nih apa, Mas? Ini sosok yang seperti apa? Kalau boleh dideskripsikan, ini menurut saya, kalau uh, yang di lantai paling bawah, paling bawah, paling bawah ini kayak saya gak tahu ini siapa. Cuma ini kayaknya orang dari zaman dulu, jadi zaman dari... Jahat. Kalau kalau bentuknya, kalau perwujudannya yang saya lihat itu uh, wanita paruh, bukan paruh baya kayak orang wanita umur 30-an lah ya, 30-an mau ke 40 gitu loh, tapi masih cantik. Oh, berarti ini masih kayak, apa mas, kayak masih muda gitu, awet muda gitu? Iya, awet muda ya, bilangnya awet muda. Ya, bisa dibilang awet muda? Iya, iya yang yang jelas oh, cantik banget ya gak ya, cantik banget maksudnya karismatik oke teman-teman bagi kalian yang penonton setia jagat ganda mayat kami sangat berterima kasih sekali ya mas ya karena pencapaian yeah. saat ini juga apa ternyata kita ya alhamdulillah semakin sedikit demi sedikit mendapatkan pasar ya mas ya <laughs> bisa diterima gitu artinya yeah, yeah. jadi Jadi, bagaimana, Mas? Oke, okay. saya mau cerita dari gambarnya. Jadi, ini ini sebenarnya ya, uh, kurang lebihnya seperti ini. Kalau detailnya, saya kurang begitu paham. Cuma yang saya tangkap seperti ini bentuknya. Okay. Saya ingin mengapresiasi bentuknya. Gitu aja. Kalau, kalau sesuai dengan yang asli, nggak terlalu, nggak mau saya kurang begitu paham. Cuma yang saya tangkap seperti ini bentuknya. Oke. Saya ingin mengapresiasi bentuknya gitu aja. Kalau kalau sesuai dengan yang asli enggak terlalu enggak apa? Gimana uh, ini ini gambaran misalnya seperti ini. Cuma kalau detailnya saya enggak berani. Oke. Maksudnya enggak berani itu maksudnya enggak berani karena Mungkin kurang sopan kalau detail banget jadi saya gambarkan seperti ini. Tapi yang jelas, penampakannya cukup cantik, kok. Enggak, enggak begitu uh, bikin orang kaget Oke. gitu aja. Ya. Mas, kalau boleh tahu, ini apa apa ya? Makhluk ini nih pernah enggak, Mas, dia itu memunculkan secara wujud di daerah ini? Oh enggak enggak. Ini ini kebetulan karena Dajin jadi dia dia mau ditambah. gambar. Biasanya enggak enggak menampakkan diri. Oh. Iya yang ada di sini yang cukup apa ya istilahnya bukan dominan. Uh, yang cukup mengayomi tempat sini. Yang di paling bawah. Oke okay, baik. Berarti ini bukan makhluk yang sering ganggu gitu enggak ya Mas? Ada ya, enggak. Enggak. enggak. enggak. Siap. Siap. Ya ini paling enggak kayak gini lah ya. Ini mungkin boleh dihadapkan ke kamera ya Mas ya? Ya, ya. Oke jadi ini merupakan makhluk yang berada di gedung ini lantai berapa Mas? Lantai satu. Lantai satu, lantai satu ini ya. Ini lantai paling bawah. Ya, lantai dasar. Ya? Oh lantai dasar lantai, ya, lantai dasar. dasar. Ya. Oke dan ini merupakan apa ya Mas? Kalau dibilang hasil penembusan sampean ya Mas? Uh, lebih ke pengapresiasian oh, gitu okay, aja okay, kepada apresiasi. Iya, iya kalau nembus okay. kayaknya enggak enggak terlalu apa? Saya enggak terlalu bisa kayak gitu, tapi saya mengapresiasi apa yang saya tangkap di gitu aja. Oke, okay, baik. Mungkin oh, okay. itu saja bisa kita sampaikan kurang lebihnya.